Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia juga. surga. Kenapa? betul tanda-tanda tak masuk? Orang di surga itu kenikmatannya, malah a'yunun ra'at tak pernah ditengok mata, walah uzunan samiat tak pernah didengar telinga, wala kotoran ala kalbi pasar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul. Apa lagi dalam surga? Layar Orang tua tak masuk surga Mendengar hadis orang tua tak masuk surga Datang nenek-nenek menangis Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga Kata nabi orang tua masuk surga Cuma nanti sampai di surga umurnya berubah Jadi 30, 31, 32, 33 30, 31, 32, 33 Masuk akal Bayangkan kalau masuk surga umur 70 Dikasih kacang goreng Masu surga kalian nomor 70 Dikasih bidadari Oh, diapain? Tentang